Itu maunya dibongkar bahasa tuh, iya. Kalau enggak dibongkar susah tuh. Orang Jepang di atas yang nyiram baru airnya kecil mana lah Baru tadi banyaknya orang dari darat pergi ke sini minta tumpang sepit Tiga lihat keluarganya kan enggak bisa lewat sih oh deh iya, Oke ada sudah nyemprot dari bawah itu betul apinya. Hadi gak usah jauh-jauh, Sini aja lah. Sampai ku kasih tahu Kakak kan? Kalau kita mau lihat jelas juga. kita kita nonton siaran langsungnya ini. <tuk> <tuk> iya, banyaknya orang bagikan. Banyak ini aja ya, baru aku pilih langsung, langsung 22, 23 ya. 25 ya. Pakai stand ke, ma? Stand hape. Nanti baru kena marah lagi sama orang. Akhirnya silak belum habis ke purungnya. Masih aku. Gak mau orang ini, Orang coklat. Eh, coklatku tuh penuh sudah di kaki ponak. <tuh> Sangking asiknya megang hp. Kira orang ujung tambah besar apinya oh, enggak bisa itu apinya Yang nyemprot kecilnya Baru air surut <coughs> Nasta Prajim, kencang angin, uh tambah besar, uh ya Allah, untung anginnya ke darat ya kita. kalau angin ke laut tadi tuh habis tuh, untung anginnya ke darat, tuh. ya Allah tambah besar apinya. Amin. anginnya ke depan. Kalau oh, tadi ke belakang habis semuanya. Iya Allah itu yang ngoblo teng tumeri nyapinya. Nah lagi yang di depan. ini aku menanjak ya. Iya. ke mana ya? Tadi nah, sudah ke sana, dia sepitnya taruhnya ke belakang. Tadi kan sepitnya Bapak ke pasarif sini. Dibawanya ke belakang, baru dia ke sana lagi. Hmm, ya Allah, ngerinya. Itu orang masih banyak tuh di belakang rumah yang terbakar. Baru kering sudah air, uh, seneng mati sudah orang menarik perahunya. Bapak sirip itu ngintai anaknya. Itu yang si hitam. Udah anaknya. Ini tambah besar kasihan api dari Ada tadi? Ada. Berapa kali tadi meledak-ledak? Tanya Bapak penjual pengecer di situ kan? Iya. Ini kena sudah kali yang penjual kelapa ini. Uh ya Allah, besarnya pinya setahu ini. Dari Beringin 4. Enggak masuk-masuk kalau pemadamnya. bisa masuk kecil kan dari anu. di rumah Mbak, rumah Tina. Rumah... jangan-jangan kalau lihat api begitu. Guest yang meledak. <tose> <tose> Dewi kasiannya orang yang tarikan sepi itu keluar ya uh, kasihan, baru air surut sudah tidak ada sudah uh habis sudah itu yang orang di belakangnya tadi ngangkut barang tuh kok sama Iya. Uh, Tapi kalau sini, bunda, ya. Oh ada orang si bunda depan rumahnya tante Asna di atas kami nonton depan rumahnya Tantasma. suamimu ada nonton sini. Pertama <gulauan> ah, ya. ya. Tama aku pasang di WA kan, orang tanya di mana, di mana, depan rumah sudah nih, bilang di mana, langsung. tarif menjalar lewatan. Iya, angkatan laut angkatan sini rupanya. kan. Oh, karena pertama jin memang di sini. Impan Kak. Iya. Kidir kidir, kasih si Adi itu dia beli apa? Ambilkan deh Kidir. Jadi dia merayap. Mertuanya Kak Faisal nggak kena aja kah? Rumah mertuanya Faisal kan dekat masjid. Nah, itu nggak tahu itu masjidnya Dek. Itu masjid depan masjid kan rumahnya mertua Faisal. Nah, itu di bagian depan tuh sudah habis semua tuh. Nah, mak di depan aja kok kayak ya. Ya, contoh lah tuh kalau anu Kak, soalnya enggak bisa masuk sudah ke sana, Dek. Ah ini ini, uang uang uang. Nih koinnya. Panas-panas dia melancong. Memang memang berapa hari panas betul, -betul kan, Ji? Ih. Malam malam, malam. malam Bapakku itu nempel anu semua peliwat di dinding situ karena anu, anu kan masuk air, basah semua. Bilang si Mirda, "Aku kira siapa ngetuk ngetuk tengah malam?" Bapakku. Hmm, nah i, belum masjid belum kena deh, mudah-mudahan lah enggak kena sampai situ. Soalnya rumah mertuanya sepupuku di situ itu masjidnya itu kan ada bakarnya Ini. itu kan yang ada yang tinggi-tinggi tuh orang. susah orang mau nyiram air mati air habis siangnya ah, ya Allah, rumahnya, ya Allah. sedangkan yang penjual kelapa nih habis, habis yang penjual teh 2 dalam itu kan habis sudah ini di bagian depan Manya PRT habis PRT apa? habis, bapakku sudah dari situ habis PRT kan bagian depan bagian aja depan. Tuh. iya bagian depan diambilnya ya padahal tadi bagian sini aja iya Allah tambah besar wuuu bagaimana kasihan sudah padamnya itu Nah, kan masjid ini kan ada jalanan ke sini. Mungkin dari pasar lingkas ya, Iya kalau sudah masjid terkena tuh sudah terkena semua sudah di belakang hmm. di belakang ramayana hotel iya ngeri panasnya kan mana Mus anda ikut dia sibuk menelepon dia sibuk menelpon kali Wih, tambah besar apinya. Mana lah orang siram dengan api kecil begitu, anu air kecil, kecil begitu. Penjauh penjauh penjauh penjauh iya, penjual kumpul tuh. Penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, penuh. Itulah bilangnya. Tadi bu RT dorang, pas penjauh ada sepi lewat dorang antar ke sana juga. Penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, penuh. Sama mamanya banyak bilangnya anu kursi itu jadi lagi ada semua. satu Ada yang satu rumah sampai lima keluarga ada tinggal di situ. Sampai di dalam. Itu ya, bahan, kan dalam-dalam rumah. Dalam, ada pemadam dari arah laut. Oh, oh, oh, oh. Ciasri di ujung itu yang ada anu kuning sana tuh. Karena aku pernah kerja sama dia kan. Pernah kerja sama Cici di toko bajunya. Bolak-balik di situ aja kan karena bilang orang diberingin orang siram-siram begitu aja kasihan Baru kan, sayur kan, ya. oh, baru, di sekolah lah, cuma lama kan, semua. Oh, yang mana aja yang biru tuh, ya. fengnya biru tuh, berarti baru di betonnya ya. Tidak di beton, pakai anu berarti ya. Pliwet yang tebal tuh. Rumah baru, lu tahun setahun. Kasian. Ya. Aku pertama tuh gemuk, tarlah apa lagi itu orang yang nah, menangkut sudah barang-barang. itu di ujung. ini di ujung. Yang kebakaran bagian depan. Hmm. iya dia di daerah depan. padahal kebakarannya pertama bagian belakang. karena anginnya kesana kan. rumah prt kan rumah kan kan habis juga. iya sudah rumah rumah prt kena sudah tuh bagian depan nih yang banyak dihabisinnya nih kalau bagian belakang sini masih anu tuh ya, oh, ya tadi tunggu situ ya mau beli jalan-jalan ya laka jalan -jalan ya. ramayana hotel lingkas Di belakang ramai ping hotel, samping angkatan laut. Tuh. Itu masjid, nah, itu masjid. Nah, depan masjid tuh nah, di sini yang kebakarannya. nggak tahu tuh kena atau enggak soalnya saya diberingin kayaknya kena sudah tuh kalau dia bagian depan-depan kena sudah tuh tarakan tambah besar artinya ini masuk wih tambah besar, Astagfirullah. Oh, Diberiin empat, blok samping Angkatan Laut. Nah, kurang tahu tuh gara-gara apa. Bukan tolaram, Bapak Ping. Tolaram, belakang tolaram tuh. Bukan, tolaram, tolaram. Esmosi ya kuping Banyak betul yang menanya Bingung menjawab ya, ya. Ih turun di kolong Sudah api-apinya jatuh 3 meter lah Ini beli-beli itu Oh, jadi sibuk terus lupa deh nah. kesemati. Dia ke tadi keluar kayaknya tadi tuh. Jangan, -jangan dia tahu. Itu meledak-ledak tuh. Meledak tuh. Yang orang di atas seng tuh ya belakang ramayana. belakang ramayana hotel. Di mana? mana? mana? Oh, dia tadi mau dipakai Oh, ini mungkin kalau oh, itu apa -apa. Mungkin, baru mungkin baru dibawa mungkin. Wih, ya Allah, pas sudah meledak tuh? Hmm. Itu angkatan laut baru menyemprot mana sampai enggak ada airnya. Ada, ada airnya juga, <tuk> tapi kan dari laut itu, enggak sampai ke selang lah. Aduh, Oh. Uh, oh. astapradi. Nah, kalau sepudaranya di disana enggak kena berhati kan? Jadi pada. Jangan di situ kan lagi. Sudah di depan rumah biru tuh habis sudah. Kena sudah depannya rumah biru tuh. Eh eh. eh. eh. Iya banyaknya orang di samping rumah tuh eh api, banyaknya baru api sudah, api sudah begitu. Ih, ah, ah, beraninya orang. terbang itu dingin. Samping angkatan laut Samping angkatan laut Belakang hotel Ramayana Gak bisa dari pasar lingkas pun gak bisa Tadi itu banyak orang kesini kan Karena banyak keluarga yang situ mau masuk gak bisa Tarakan <tuk tangan> iya dari tadi nih dari jam 10 kali apinya Buat jam, <tuk tangan> jam sudah nih Hmm. Kalimantan Utara, Tarakan. Hmm. Dari Iya, dari tadi dorong tak kasih gerakan anunya. Nah, kalau anak, -anak itu bawa lah, itu Belum, mudahan enggak kena sampai masjid. Apa, adunnya, itu masjid dunia. ya? Itu masjid. Mudah-mudahan enggak kena sampai masjid. Bantuan, Wih, habis sudah rumah biru itu. Wih uh, ya Allah. Berbanyak orang dibawa-bawanya bawa tuh ya. oh, Iya. Kau lihat anakmu kalau kok pulang ya lihat ya, lihat ya, Anak, -anak. Eh. nggak bisa dikasih tahu kayak kau nggak tahu dia aja waktu pasar batu terbakar aja tuh kabut aku cari dia karena aku di tempat jualan sama dia tiba-tiba langsung hilang amin Mudah mudahan lama cit kena Allahu Akbar apa sudah meledak tuh kesian gas tabung itu mana ada gas alam bagian laut gas tabung itu habis sudah tuh yang rumah biru tuh terbakar sudah depannya tuh itu terbang-terbang ya, sudah tuh manap hmm baru banyaknya orang di belakang tuh eh. Nah, pada dari tadi tidak digerakkan tuh ya anunya pemadamnya anu angkatan laut kesian. Iya, stop rajin tambah tinggi apinya. itu orang baru pasang selang. Iya, meledak-ledakan itu nah, anak, anak banyak tuh ke Anu selangnya, samping angkatan laut, samping angkatan laut, nih, angkatan laut. Hmm. Wih, ya Allah, meledak-ledak, sudah apa, sudah tuh? Ada orang bongkar, kali itu ya? Iya, dibongkar. Karena kalau tidak dibongkar tuh, Hah? Ke ujung tadi, kan, si Asrin, atau anak buahnya kesudahan ambil dia Tadi dia telepon-telepon anak buahnya tadi angkat. Ubay tidur kah? Abinya tanya masih Ubay di dalam rumah lah. Tanyanya di sini. Lain Ramayana Lingkas, Ramayana Lingkas samping Tolaram, Tolaram lama. Amin, iya, di belakang Ramayana Pasar Lingkas, iya, belakang Hotel Ramayana, iya, iya, tinggi lagi apinya eh. karena susah mau kasih padam, orang sudah berusaha tuh, eh, di atas atasnya orang siram tuh, gak bisa kesian. Nah, tapi dekat masjid kan? Ya, dekat masjid. Iya, kayak ah, di situ. Jauh, masjid, jauh. Kan? iya. Si anu, masjid, Pasar ya. Lingkas kan? Dia tuh, kayak uh, di pemadam sini kita punya kan? Iya. Dibangun dulu tuh, kita, itu kan pas kebakaran pertama tuh yang di sebelah sana tuh. Karena tiap posisi itu kan ada kan? Ada, nah, iya kan cuma jauh. Kan? Itulah mereka anu, mungkin tarik dari situ cuma jauh, kasian. Hehehe. Sekarang seorang yang kiri eh, eh, eh. sini. <laughs> kita kan balap baru aja kami ngomong tadi malam sama tante Mel kan, tadi minta minta apa-apa coba bilang bu RT minta Tapi luas kayak depannya Pak Iswan tuh nah, aku bilang kan, tadi minta minta tadi malam lah yang kami bicara bicara ada apa-apa enak orang kalau kayak gini kasihan, ada yang jatuh ke laut karena begini jalanan baru samping sudah laut bukan rumah. iya, ya kasihan. Itu ya orang be anu laling-laling pakai ember. Bu, bagaimana kasihan manalah bisa. Kusiram oh, pakai ember kasihan. Baru panasnya itu kasihan. Dia ini, Juhata, bilang keras Jauh-jauh rumah Si Asri, rumah Si Asri kan di belakang. Di ujung. putih lagi kalau putih ya, itu putih ada, putih. Ya kasih ba dulu nanti kena kena protes oh, oh kena, kena marah lagi aku eh ini zoom sudah nih kameranya nih coba kau anukan dulu ambilkan wajan si ama bukan ah sudah cirapnya kan eh pegang lah hey guys mana nih nanti ya? kena, kena, kena, kena omel dia saling Ya, banyak Momona, lewat, mak. Bagaimana si Diambilnya lagi di samping. Habis. Aduh. Mohon maaf, Om. Jangan telepon dulu. Lagi like live nih. Yuti. Oh, mana bisa suara tadi kau kecap habis. Ini lagi? Gasnya, hmm. habis, eh. Baru makai semua. Terus minggir, minggir, orang, -orang. besar kerapinya. Oke, beda Ada nyebrang. Kalau dia lari ke sana, baru nyebrang lagi. di Tadi ya. Cepatlah. Kalau di, oh, di, di dapur, di dapur. Dapur aja. Sekarang sana malu oh ada ini oh. betul betul. Ya Allah. bilang sama sao. ini. Kalau Riti ya, Bapak yang ke sini cari dia, dia hilang. Dia di sana tuh. Iya lah. Buang Bapak dia tidak jawa dari batang Ayah, Ya Allah. Anen Ayo. Mata Ayo Ya. Dadah. Lagi 2000-an ya Apa? Laku. Apa? Bayangan di sini ndak sudah pak kelayangan berhenti sudah anak-anak aku belum ku belanja uh, mana sudah air sudah surut tuh sepit-sepit ya, besar tu yang putih-putih itu kan uh, gak tahu gara-gara apa bakar ramai anak apa kompornya tuh? Iya tuh, eh ini iya, apinya keluar-keluar iya keluar -keluar. staf rajim gasnya tuh kan Ji. Cokelat apinya tuh keluar-keluar di kolong ya. Eh. Gasnya tuh, iya Allah Akbar. Ih. Uh. Iya, gas sudah tuh. Eh, nah, e, e, ini kebakaran orang tidak ada di rumahnya. Eh tadi malam kita ngomong kan Tamil kan, itu aku tanya sama Aji, aku bilang baru, aku bilang tadi malam kami ngomong sama Tamil, itu, itu. gas itu, gas tuh. nggak mau goyang-goyang bagaimana kita Lepala -lepala. kita bergerak Iyi, sedikit goyanglah iya. kamera uh lari sudah ada orang kena sudah di situ lari kamu iih bodok orang bodok-bodohnya orang-orang tuh nak mau minggir eh <tuk> iya yang rumah biru tuh kan meledak tuh ndak ada orang minggir uh, larilah kamu okay. Iya gas sudah tuh, nggak mau dorang lari dari bawanya situ asap lagi. Itu ya itu apinya kencang begitu gas sudah tuh. lagi Ya katanya pulang aja. tuh meledak itu meledak uh, eh kami sama bapak aku kira tadi orang bakar sampah bapak aku ngomong kan Ki, kebakaran sembarang ada bapak iyalah aku sini. dari jam 10 tadi nih enggak tahu belum ditahu gara-gara apa aku kira tadi kayak orang bakar sampah habis nah, nah, sudah rumah habis PRT. PRT, ya, RT oh, tapi Pak RT kan depan depan di situ Oh. Ya, tadi berita, Tapi oh. kelihatan apinya dari sini Tapi Tadi siap, Mel oh. Masuk oh. Ada Kelihatan apinya oh, dari jauh, depan ya. Sudahkan hujan di atas. Oh masih harif Habis sudah ini coklatnya mau pulang Di tasku Belum aku belanja, Es batu habis, Belum, belum aku belanja. sudahlah, sampai di situ Iya, ya Allah. Mudah mudahan mati sudah itu banyak sudah orang menyiram di situ. Yang, mudahan mati. Itu. Ya, itu bisa, mudah mudah. Sudah, sudah bilang <gulihat> aja ada orang meninggal nggak tahu. Baik. 700. cari nah, kau. Untung kau pulang dinat. Uh, kotori kakinya kalau tadi ada dia selesai kau dilepaknya hmm, untuk Hmm, untung Memang kau. Jadi kepura iyalah aduh, tante dar kan dorong pasti lo sudah cipu, takut nah. di situ Iyi, sudah satu kali sudah, sudah lah, ya. rumah lagi mati tuh apinya sudah, anu asapnya sudah mulai anu <tuk> mati sudah kesian ya mati Iyi, ada orang dari, itu kaya, orang kaya, banyak kaya, nyiram kaya, dari atas lamanya tadi dari sini ki nungguin kau siapa mapan. Oh, ada semua dong orangnya di rumah Kasih Asri. Ada semua tadi di sini. Oh, lihatlah, dorong takut ke rumah Si Asri kan? Si Asri. Oh, iya ya Si Asri. Oh, bilang terbakar sudah tuh. Rumah Si Pendik. Iya, enggak tahu Pendik di mana. Entar akan, entar akan. Enggak mana dorong cerita tadi namanya kok ditunggunya, kalau kota tadi ada, hmm bal kaki lumpur lumpur gitu, memang, memang kok kena gepa. Kibarkan bantu Arya. Kibar ke kastu, tutup tuh termos termos termos. bantu ke es batu. coklat. belakang ramayana hotel. daerah tarakan belakang ramayana hotel hotel hotel, hotel ramayana tolaram samping angkatan laut mudahan mati sudah tuh enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, sudah asapnya kan ndak bergepul betul kayak tadi mudahan mati sudah tuh habislah sudah disitu mudahan lah yang pertama dari rumahnya Perki <laughs> dari rumahnya lagi iya kena sudah yang rumah biru tadi anu tuh anu anu terakhir anu. tuh rumah biru oh sebelahnya <tuh> Iya rumah biru tadi tuh nggak jadi rumah biru sudah. Jadi kayak krem sudah warnanya. Gara-gara terbakar. Baru -beledak belum beledak -beledak belum mati pas. tapi mudahan lama mati sudah. Dari kan, dari kan sikran, bom, angkatan laut lewat dari angkatan laut kak Kang? Dari tolaran Harul ledak ledak babas. Baru di bawah. Bare ada nenek datang. Iyalah itulah bilang nenek. Ya, tahu tadi bapak amblang ada dia di belakang tolaram situ. Tarakan, Tarakan Kalimantan Utara bukan di Tawau, Tarakan. itu oh, bukan ndak tahu pompannya. Terus lagi Udah, kiri kanan orang siram tuh, kasihan pakai pompa, pakai apa iya? Karena dorong, udah kasih keluar perahunya kan. Iya. Capek guys, capek saya berdiri. Iya ya. ya, ya, bilangnya tak, padahal dari depan sih, ya, dari belakang. Da di dekat, pertama, baru. Jadi apa sih? Belakang Hotel Ramayana. Iya, pertama kan sama nenek kita kira orang bakar sampah. Aku pun. konslet. Nah. Oh, di jalan -jalan jalan, jalan, jalan. Jalan. oh banyaknya pemadam tarakan kalimantan kan kan? utara mati sudah mudahan lama mati sudah tuh habis sudah tidak menggepul sudah kayak tadi asap Marah, tuh dikasih runtuh orang sudah seninya rumah yang sebelah tuh. dikasih runtuh sudah oh dia kasih runtu cepat oh, tuh tidak menjalar tuh Ya allah. Ada orang di sini semua tadi. Sama bapakmu. Untung kau dia pulang sudah kau kaki lumpur lumpur gitu. Kalau ada tadi yakin aku kena sepak kau. Gak tahu tuh berapa rumah sudah terbakar kesian. Hmm. Semoga mati sudah apinya terakhir sudah tuh yang rumah ujung tuh dibongkar orang tuh bukan orang nonton orang siram pakai ember tadi tuh dorong belaling pakai ember air lautdal itu yang katatan laut betajak di situ ini yang tengah-tengah ya -tengah dekat perahu betajak dari situ dorong tadi nganu air dari bawah kan Tuh dorong masih siram pakai ember tuh. Mau oh, ya dikasih kasih runtuh itu sudah. Bikin bikinkan Kidir, Ki. Sudah ya, aku tutup ya. Saya ya semoga apinya ndak menjalar lagi. Assalamualaikum.